Halo guys, kembali lagi bersama gue Wirman di channel yang sekarang, waduh gue udah gak bisa sebut lagi nih kayak dulu ya <laughs> Buat kalian yang belum tahu atau mungkin belum sadar, kalian bisa lihat juga di channel gue sekarang udah mulai ada perubahan Dimana gue banyak banget video-video yang dari dulu gue upload, gue private private -in. Gue sisakan semua video-video gue yang dipto Jadi gue gak bisa bilang lagi tuh channel gitar yang gak main gitar gitu ya ibaratnya karena sekarang gue emang mencoba untuk memfokuskan channel gue akan dibawa kemana sih, yaitu dibawa ke TikTok. talk Sementara gue juga gak mau ngomong, kalau gue oh, channel yang deep banget gitu enggak sih, gue di sini akan membuat video dimana gue akan membahas banyak hal, mungkin juga gak akan deep doang, jadi semua gue akan bahas secara kritikal terus uh, tidak menyalahkan tidak membenarkan suatu secara absolut, kita berdiskusi dua arah namun gue gak bisa sebut itu di talk juga, karena kedepannya mungkin gue akan bisa menyajikan hal tersebut dengan cara yang berbeda gitu, gak cuma diptot. <kuh> Mungkin reaction atau apa nanti kita lihat sendiri gitu ya. Jadi ya welcome guys kembali lagi bersama gue Wirman di channel yang sekarang kita akan ngomongin diptot membahas sesuatu yang gue baru nemu tadi di tiktok waktu gue nge-scroll nge nah video tersebut linknya akan gue kasih di deskripsi, ini akan menjadi bahan dimana pembicaraan kita kali ini, sebelum itu gue akan nyalain rokok dulu biar enak ngobrol ya. sebenernya gue gak boleh ngerokok di dalam sih, cuman ya udahlah. <laughs> nanti kena denda sama erik 300 ribu katanya, <laughs> padahal dia sendiri juga ngerokok anjing emang, sorry erik, gue minta izin untuk ngerokok, hanya buat di konten aja, oke, okay? nanti di kerja sehari-hari kagak kok tenang anjing, oke okay, lanjut langsung ke topiknya ya, topiknya adalah hobi, job, career and vocation. orang di dalam video tersebut bilang kalau lo harus bisa membedakan empat ini karena memang empat ini berbeda katanya, berbenar differenting sini empat ini. gue mikir kan sebelum ini video selesai gue sempat mikir tuh sepersekian detik, ya hobi oke okay lah, gue bisa membedakan hobi sama pekerjaan. cuman pekerjaan ini dibagi tiga lagi loh. kata dia ada job ada karir, ada vocation. Setau gue, vocation itu nama lainnya dari job gitu loh. Nama sinonimnya gitu kan kalau dalam bahasa Inggris. Ternyata pas dia jelasin, buset. Serah gue otak punya anjir, sumpah kayak disenterin. Peng, ternyata tuh memang empat hal yang berbeda. Di sini gue akan coba jelasin juga secara pelan-pelan uh, gitu ya, secara bahasa gue supaya oh apa yang gue mengertiin, gue pengen share juga nih buat ke kalian gitu loh. Mungkin kalian gak nemu video ini di TikTok, jadi gue share gitu. Shout out juga buat yang bikin, sekali lagi thank you udah mem memberikan penerangan ke otak gue gitu kan. Emang ilmu bisa datang dari mana aja sih asli? Oke langsung aja ke topiknya gitu ya. Dia bilang ini dari empat ini pertama hobi Hobi pasti kita udah tau lah Gua yakin juga lu pada udah tahu. Hobi kan sesuatu yang emang kita senengin emang sesuatu yang kalau kita lakuin tuh karena kita mencari kepuasan gitu mencari mencari cara supaya bisa menghabiskan waktu dengan cara yang menyenangkan, itulah hobi banyak hobi itu, bisa main bola main game, tiduran menonton TV, nonton film atau bahkan bisa dibilang buat film misalnya, kalau emang lo mau buat game, entah apapun semua yang lo lakuin, asal itu menyenangkan, walaupun lo dibayar menghabiskan waktu lo aja, itu udah termasuk hobi gitu lo mau main golf lo mau nongkrong sama temen lo lo mau gibah sama temen lo hobi ya itu hobi gitu loh sesuatu yang lo lakukan karena emang kesenangan lalu orang tersebut menjelaskan lebih lanjut ke poin berikutnya yaitu job job ya sebagaimana kita tahu artinya adalah pekerjaan sesuatu yang kita kerjakan untuk orang lain dimana kita atas hasil tersebut yang kita udah lakuin kita akan dapat imbalan imbalannya bisa berupa gaji bisa berupa upah atau barang fisik atau tunjangan dan lain-lain gitu ya kayak misalnya gue kerja di SK kayak misalnya lo kerja di tempat pekerjaan lo sekarang itu namanya job karena apa yang lu kerjakan buat mereka, ya mereka dapat uh, sesuatu dari apa yang kita kerjakan, mereka memberikan kita juga sesuatu imbalan untuk uh, atas hasil kerja kita. Nah, biasanya orang berhenti di sini, biasanya orang juga menyamakan poin-poin berikut yang gue jelasin ini, bentar lagi sama job gitu loh, disatuin gitu, padahal ternyata enggak. Karena di sini nanti job akan lebih menjelaskan kalau kayak, satu, mengerjakan suatu dan lu ternyata mungkin nggak suka sama job lo yang sekarang. Lu tuh sangat amat berhak untuk pindah. Lu sangat amat berhak untuk, oke, okay, gue mencoba untuk mencari job lain yang emang lebih cocok buat gua yang emang lebih paymentnya lebih bagus buat gua tidak memberatkan gua dari sisi kedekatan gua sama keluarga yang berkurang misalnya atau apa waktu sendiri yang berkurang memang di sini dibatasi job itu tuh dibatasi dari uh, ya udah apa yang gua kerjakan yaitu yang gue bayar sisanya gua nggak akan lebih dari itu gitu itulah job nah berbeda sama poin berikutnya orang ini menjelaskannya itu karir karir adalah dimana kalau misalnya pekerjaan yang lo lakukan itu lo tuh berdasarkan passion Emang yang lu suka gitu loh, oh gue suka mengerjakan uh, fotografi misalnya, gue suka mengerjakan video editing misalnya. Dari situ lu dibayar, melakukan hal yang lu suka, ibaratnya hobi, yang jadi job itulah karir gitu. Nah kenapa ini membedakan sama job? Kenapa kalau lu kenapa job nggak suka gitu loh? Job juga gue bisa suka kok, itu karir bukan? Nah poin pentingnya adalah ini, saat job lo menjadi karir adalah saat dimana lu mengerjakannya itu ikhlas, lu mengerjakannya itu lebih niat, lu willing tuh untuk mengorbankan waktu lu misalnya, mengorbankan apapun yang lu punya misalnya kayak keluarga, misalnya waktu, tenaga apa segala macam untuk bisa melakukan hal ini, untuk bisa melakukan job ini, itulah karir lo, itulah lu lagi terif uh, menjadi yang terbaik misalnya di karir lo. Dan kalau gue boleh tambahin juga orangnya orangnya di video sih nggak bilang ini ya, cuman kalau gue lihat-lihat karir adalah job yang akhirnya setelah lu lebih dalami, lu tuh menjadi lebih uh, sustainable gitu loh untuk kedepannya Jadi lu gak cuma kerja jangka pendek yang kayak kutu loncat lu bisa cabut tiba-tiba Misalnya kepindah ke tempat lain, enggak Kalau karir adalah pekerjaan yang emang lu dalami yang lu suka Given saat lu nanti pindah, lu akan mengerjakan hal yang sama Namun nanti levelnya lebih tinggi dan lu dibayar lebih akan hal itu Apalagi lu suka juga ya, itu menurut gue udah jenjang karir gitu ibaratnya ya Kayak misalnya lu, tadi gue bilang kayak lu punya uh, hobi foto Terus habis itu lu akhirnya dapat job karena foto lu bagus, orang mau ngasih lu imbalan berupa duit untuk melakukan pekerjaan yang lu suka yaitu foto. Akhirnya dimana setelah lu kerjain apa yang lu suka, akhirnya lu bisa membangun jasa fotografi sendiri. Udah lu itu artinya membuat karir gitu loh. Lu membuat diri lu, pekerjaan lu yang lu sukain itu sustainable, akhirnya lu membentuk karir lo sendiri. Sampai poin ini kayak kelihatannya bagus ya, karir gitu loh. Gue rasa semua orang pengen banget untuk bisa sampai ke tahap ini gitu dan pasti ada segelintir orang yang emang udah mencapai hal itu gitu. Namun ternyata ada lebih lagi guys. Ternyata ada tingkatan yang lebih diantara hobi, job, sama karir tersebut. Ada lagi yang lebih di atasnya Orang tersebut bilang namanya adalah vocation. Vocation yang membedakan sama tiga yang tadi gue sebut. Vocation adalah kayak sesuatu yang lu kerjakan, lu suka, dibayar, dan lo niat untuk kerjain hal itu. Dan ternyata apa yang lo lakuin ini semuanya adalah panggilan dari hati lu yang paling dalam gitu. Orang tersebut bilang vocation adalah sesuatu yang... Kalau misalnya job direbut, hobi direbut, karir bisa direbut, vocation tuh enggak. Panggilan hati untuk bisa mengerjakan sesuatu, even misalnya lu enggak dibayar, atau segala macam, Misalnya lu banyak berkorban untuk melakukan hal tersebut, tapi karena emang udah panggilan hati lu, lu bener benar ikhlas, willing tuh untuk melakukan hal tersebut, itu vocation. Jadi lu melakukannya tuh bukan sekedar karena harus dilakuin, karena gua emang dibayar, enggak. Nah, untuk poin yang bisa lebih ngebedainnya lagi, mungkin lu tuh udah bisa punya vocation sebelum lu punya job, hobi atau karir gitu loh. Jadi lu emang udah punya panggilan itu bisa, itu bisa terjadi kalau lu tuh oh, lu dari dulu emang suka foto gitu loh even lo nggak berpikir kalau itu akan jadi job, lu nggak berpikir itu akan naik level menjadi karir, tapi lu lakuin, itu udah termasuk vocation sebenarnya. Mungkin bisa dibilang kayak, ini vocation, ya alasan lu hidup gitu loh, alasan lu lo saat hidup lu mengerjain apa. Misalnya fotografi, ya artinya fotografi adalah suatu jalan hidup lo, vocation lu cara bagaimana lu bisa menurunkan legasi saat lo hidup di dunia gitu loh, karena ibaratnya saat lo meninggal, apa yang, akan tersisa ya sesuatu yang udah lu perbuat Legasinya mana? Legasinya vocation Vocation ini yang membuat diri lu tuh ya Elu gitu Kayak orang di video tersebut juga cerita gitu Kalau dia tuh punya vocation atau panggilan hati Yaitu menulis dengan uh, menjadi jurnalis gitu kan Dia ternyata udah menjadi jurnalis duluan senang nulis duluan Sebelum dia akhirnya uh, Menjadi job Sebelum dia dibayar untuk uh, melakukan hal itu Setelah gue nonton videonya buset gila Gue ngerasa, gue langsung bercermin nama dari gue kan. Apa sih yang gue lakukan sekarang? Udah di posisi mana sih dari empat poin tersebut yang gue lakukan sekarang? Apakah gue hanya sekedar hobi yang gue lakukan selama ini? Apakah udah jadi job? Apakah udah jadi karir? Atau ternyata ini udah vocation gitu loh. Tapi kalau gue boleh cerita sih, hobi oke okay, masuk. Job iya benar gue akhirnya emang dibayar. Karir iya, gue emang lebih niat lagi dalam mengerjakannya memang walaupun mungkin emang sebenarnya belum niat-niat banget gue merasa diri gue masih bisa lebih niat lagi gitu ya jadi emang masih ada jalannya panjang untuk bisa dibilang karir mungkin belum tapi ini udah menuju ke sana cuma kalau untuk dibilang vocation, wow serem juga kalau misalnya gue bilang bersih keras gitu batuk kalau sekarang yang gue lakukan adalah vocation itu kayak kayak lagi nyerang kota tapi gue gak reset dulu apa yang gue omongin gue gak, gak reset dulu kota yang mau gue serang gue gak berani untuk bilang kalau apa yang gue lakukan ini adalah vocation intinya itu sih karena kenapa? karena kalau misalnya ditanya apa sih man yang lu bikin hidup sampai saat ini apa sih yang lu bikin uh, lu bisa bilang lu bisa ninggalin legacy ada dari apa yang lu kerjakan sebenarnya belum ada gitu loh apa yang bisa gue bilang menjadi vocation, panggilan hati gue belum yakin juga mungkin dari kalian juga banyak yang ngerasa hal ini juga gitu ya dan itu wajar sih kalau gue bilang masa-masa pencarian jati diri masa-masa pencarian alasan hidup dan apa yang lu pengen tinggalin setelah nanti lo sepeninggalnya lu meninggalkan dunia gitu ya belum ada ya menurut gue juga masih wajar sih lalu berlanjut setelah mes dari apa yang orang itu ngomongin di video gue juga mikir gitu kan Yah orang-orang beda ya Orang-orang tuh punya waktu yang berbeda Punya timeline-nya masing-masing Jalan orang beda-beda Mungkin dari yang nonton juga sekarang tahu gitu ya Oh gue udah ada vocation nih Cuman vocation gue belum bisa berbayar gitu Belum dimonetize ibaratnya Belum jadi job atau segala macem Tapi lu salut sih maksud gue Lu udah bisa nemuin vocation walaupun belum jadi job Menurut gue itu udah suatu yang hebat banget gitu loh Lu udah menemukan panggilan untuk hidup Lu wow gue rasa lu jalanin hidup akan lebih menyenangkan gitu loh menyenangkan bukan enak-enak doang maksud gue ya menyenangkan adalah banyak yang bisa lo explore karena explore lo juga udah terskop udah ada lingkupnya gitu loh lo akan explore di bagian mana lu uh, mana yang emang lo gak sentuh gitu loh jadi lu udah tahu. kalau kayak gue gini kan masih waduh melalang buana masih nyari-nyari ngegarap sana ngegarap sini yang proses garapnya ini juga gak tahu sampai kapan ya kapan gue bisa nemu vocation gue Ya jadi ya yang gue harapin sih abis video ini ditayang gitu dan kalian nonton dan buat gue juga pribadi kita akan menggunakan waktu kita lebih bijak ke depannya gitu untuk mencari tahu apakah sih vocation kita apa sih panggilan hidup kita gitu sembari menjalankan apa yang emang sudah ada sekarang gitu kalau lo kalian emang udah ada job ya udah jalanin pastiin cari tahu apakah job kalian emang hanya sekedar job ataukah bisa jadi karir ataukah malah bisa jadi vocation ya gue berdoa juga buat kalian buat kita juga semoga kita bisa menggunakan vocation ini di waktu yang tepat dan juga di kesiapan kita tuh udah mantep gitu loh untuk menerima kalau emang saat waktunya kita tahu vocation itu kita bisa langsung jemput bola kita emang udah tahu Wah kita udah dapat enlightenment oke okay, ini adalah yang emang gua harus lakukan ini adalah panggilan hidup gua akhirnya gua lakukan Ya, mudah-mudahan bisa, ya. Amin, amin. Ya, untuk obrolan kali ini sih sebenarnya itu aja. Jadi, emang dari video tersebut yang gue tonton, gue pengen nge-share buat kalian yang mungkin kalian nggak tahu, atau misalnya nanti mungkin nggak akan nemu video ini gitu, kan? Jadi, gue share betapa pentingnya kita tahu apa yang kita lakukan sekarang, betapa pentingnya alasan hidup itu emang kita perlukan untuk punya gitu, loh karena kita nggak mungkin hidup tanpa ada tujuan. Kita nggak mungkin hidup tanpa ada alasan. Oke, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Gue Wirman Kimplucking Hat Banking. Cabut dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.